Karena ada di Gunung Luhur ya. Desa Citorek. Kalau ke bawah lagi tuh Lebak Banten, Jasinga, Tenjo tuh ke lagi Tenjo. Ini kita ada di Gunung Woy, Luhur. Ibu, Ibu kesana. Kalau kita nanjak lagi ke atas itu ternyata tembusnya Sawarna, Malinting, Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dan ini jam enam sore abad. kita. Jadi awannya enggak ada. Ini ke Sampai bawah Lalu kaya diander ya? coba kameranya. jangan nah, nggak ada kan awannya padahal lagi di atas awan. Soalnya jam setengah sore sih, jadi kalau kesini tuh, kalau mau udah berangkat gini harusnya nginap. Dia keluar awannya. Di sini penuh putih awan, tapi jam setengah enam pagi sampai jam. Kau ciptakan lagu oh, indah. Di bawah? Sore, ya, kalau sore ini nggak ada. Di bawah? Di, bawah di bawah kena kena ada orang camping kena. tuh. Coba kelihatan kalau camping itu kayaknya dia cuma nyewa tanah doang. Eja eh, jangan diperlempar. nyewa tanah. Cuma kalau kita mungkin efisien nih. Tadi nanya antara 150 sampai 200 ribu semalam. Terjangkau lah. Masuknya per orang 5.000. Parkir mobil 10.000. Jadi kita kan ada 5. Tadi aku tawar harusnya 25 jadi 20. Parkir mobil 10 jadi 30.000. Mama rembes ya. segitu pak. Ini ada penginapan Hei, ada doa, di. Bagus. Kalau kita mau nginep. Enak. Nginep di Gunung Luhur. Ini penginapannya nih ya. Kamar depan Nona, ya Pak? Iya. Hmm. mau di, mau ke bawah lihat ke bawah bisa tinggal. Oh ini. tinggal buka itu ya Pak? Sengaja kan, hmm -hmm. Oh iya benar. Oh iya, iya, bagus. Oh ini mah belakang itu. Besok pagi kalau misalnya lihat tinggal lihat aja dari sini awalnya bagus, enggak di sana. Oh, iya. Dataran sawah. Kalau oh, udah bagus, pas bagus ah. mau turun. Nah. Ini penginapannya ya. Oh.